Hey what's up guys? Welcome back to my channel, channel. Channel di video kali ini, aku mau bikin video reaction prank omnit TV jadi Pak Imbuang dan juga Vicky naki Ya, yeah. video ini dibikin oleh... Uh, Engkau TV buat kalian yang belum subscribe channelnya. Engkau TV, kalian bisa subscribe terlebih dahulu di channelnya dia, dan juga buat kalian yang belum subscribe aroma channel, kalian bisa subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Oh ya, guys, sebelum aku bikin uh, reaction ini, aku udah izin sama yang punya video, ya guys. Jadi, alhamdulillah aku diizinin boleh reaction video ini. Uh, jika aku nggak diizinin. Sama yang punya video aku nggak bakalan bikin reaction ini Jadi ini sudah ada persetujuan ya guys Oke langsung saja ya guys kita mulai videonya Oke sebelum video ini dimulai Aku nanti jangan ada yang baper Karena ini hanya konten dan 100% bercanda ya Jadi jangan ada yang dan kita, kita langsung saja ke video Oke okay guys, jadi yang punya video ini, yang bikin video ini udah bilang kalau ini hanya 100% bercanda dan tidak boleh baper ya Kita lihat aja siapa, ini uh, nanti ada yang baper atau enggak yang kena prank Oke okay guys, langsung kita mulai videonya ya <tuk> <tuk> Artis! Artis! Artis. Ini sudah... ini jangan sangat banget guys, tolong Mbak ya Allah, tolong baik ya Allah. Masya Allah bikin Yakin <laughs> biar aku foto bang, biar aku foto, jadi oh. <laughs> aku. Ya foto Aku. Aku. bang <laughs> Foto, foto, foto, foto. <laughs> sempet-sempetnya benerin rambut, guys. foto dulu. Pasti malu banget ini, guys. Ya Allah. Explosinya, u*****. Explosinya, u*****. Eh, bikin angki. Hoi, apa... Om, sabar. Aku screenshot dulu ya. Iya, iya. Screenshot aja. Aku <laughs> kisik banget <laughs> <laughs> oh, my <God>. yeah. <laughs> oh my god Oh my god Oh my god Oh my Mengapa semua menangis Biasalah <laughs> Tari Eh, lu mau buat konten ya? Iya Ya, ya, ya kau <laughs> senyum, dulu <dong>. senyum, senyum <tun> <tun> Mohon, pangani, di foto argin, ya <tun> banget halo ik ben iets ik ben weer kasih vivien privet maksa bapak di foto artis pad nyumbang ay apa kasih jangan jangan hahaha Wow, papa papa papa Ya Allah banget guys bapak, papa di freak Halo Pria bisik. Bye bye. Bye bikin aki aja halo halo halo yang sampe baju itu sampai kebapun Oke okay guys, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Aku sampai gerak kayak gini, soalnya bikinnya di siang hari ini. Oke okay guys, videonya cukup sampai di sini. Buat kalian yang belum subscribe ada maunya channel, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan jangan lupa subscribe juga channelnya Engkel TV ya. See you in the next video.